baru 3 gelap punya bentol video lah ada inya dikit garing atulah heeh ulat ah nak lu renak enak tu lah ya hmm video pindek jugak eh sila nak renak majak es nicep jempong Baja. Baja apa majar, rob? Maja. Malang luren, malang luren, eh mantap, eh. gua buat tawaran lah iyo ah lagak o ya apa itulah betul lah yo kisah ni padah menjenaga eh ya? ini cewek, kiri kanan nih mana ayo kita ya aji dadah ah main <laughs> Ay kin la. Hai <laughs> ya udah. Ya. YouTube saapa maah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Tukang penting bang lihat. Ah. Ajai maba. Nah. Iya. Anjay maba. Anjay maba. Iya. Ini, cerita, cerita, bating, ini kuh, kan. nah, Ada Asli, tak tahu lah dah tidak aku guru facebook Dari kanan jenau, no, lagak ni, Mak. Tunggu, yang tu, lagak ni. Oh, tengok boleh. Bisa untuk peningin ni, Mak. Bisa untuk <laughs> peningin, Dia untuk sabun, busa-busa, Mak. -busa, jenggot. Sandung untuk cuko kumis Bang. Ah, mencat cuko di bawah. Untuk di bawah. Iya Bang. Ini sedang dilewat kok, lagi nyile. Rapi dari buong Makan sing song eh Indah mana? Ini. Sudah lanjut tapi no Oi abak muah lagi gusti nah ada ya Ada mah tempayoh Alah nan kada kena. Ya banar Tujuh. Tujuh 10 kena. tepat Wow. makan lokasi ya iya botol ada loh deh, nih. ya murah gunting deh. Di sini di pasar, pisau, pisau, surat pisau. Oke, oke, siap, siap. Nikung mana? Nikar, as.